Aisyah pernah ditanya, bagaimanakah keadaan tempat tidur Rasulullah di dalam rumahmu? Dari kulit yang berisi serabut kurma, jawabnya, Sayyidatina Hafsah juga pernah ditanya, bagaimanakah keadaan tempat tidur Rasulullah? Ia menjawab, kain kasar yang dilipat dua dan dihamparkan sebagai alas, lalu beliau tidur di atasnya. Suatu malam aku pernah melipat kain itu menjadi empat lipatan untuk memberi kebaikan kepada beliau agar empuk. Maka ketika pagi datang, beliau bertanya, tempat tidur apakah yang engkau persiapkan untukku malam tadi? Aku menjawab, itu adalah tempat tidurmu, namun aku telah melipatnya dengan empat lipatan agar engkau tidur lebih nyenyak. Beliau berkata kepadaku, engkau kembalikan tempat tidur itu pada keadaannya semula, karena ia menghalangiku menunaikan salat tahajud tadi malam. Dari kitab Syamil Tirmidzi, coba renungkan sahabat, apakah tempat tidur kita terlalu nyaman sehingga menghalangi kita bangun salat malam. Atau jangankan untuk bangun salat malam, untuk bangun menunaikan salat subuh pun mungkin berat rasanya menggangkat kelopak mata yang tidak lebih besar dari Gunung Uhud.